Baiklah para sahabat lestari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya di pagi ini kita lihat aja vitamin-vitamin yang segar para ya dari dalam kita, masya Allah, momen tertangkap kami hari di persahabat ketika live streaming YouTube bersama di channel YouTube kakak Bilar masya Allah, luar biasa ya Mudah-mudahan rumah tangga idola kita ini selalu diberikan kebahagiaan dan selalu banyak orang-orang yang mendoakan amin ya robbal alamin dan berikutnya juga Pertama terbaru di Tiktoknya ada di Allah, sih. apa sahabat? Ya, kita lihat aja tuh. Alhamdulillah, semakin banyak endorse, semakin banyak rezekinya. Persahabat, ya, selalu ngalir terus nih rezeki. Leslar, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sukses terus untuk di kita. Amin. Dan tentu, di sini banyak sekali momen cute yang kita dapatkan, persahabat Ya, ketika iklan aja, mereka sangat tampil luar biasa nih. persahabat ya, romantis, selalu cute, dan selalu membuat kita bahagia dan... Tentunya Perhatikan persahabat iklan ini Kakak Bilar tentu lagi make McAvin dan LSD kejuara Persahabat ya perhatikan Di postingan ini Persahabat ya kakak Bilar itu lagi McAvin dan LSD Aduh so sweet banget ya Mereka masya Allah mudah-mudahan saja Tentunya keromantisan Keharmonisan ini Selalu kita lihat dari Lesti Dan Rizky Bilar Postingan tersebut juga diunggah kembali atau repost kembali oleh akun Instagram sahabat leslar Taiwan. Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut. Masya Allah, tabarakallah rezekinya BBL ngalir terus endorsnya Masya Allah, Sus istri ngalir terus pasangan jasa ya, terus kesayanganku Masya Allah banget ya Alhamdulillah suami istri ngalir terus rezekinya kita semakin bahagia semakin bangga kepada idola sayangan kita. Ke kabar berikutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan postingan persahabat ya Ini ada sebuah unggahan dari akun Lesti Bilar Unscore Video Yang mengunggah sebuah postingan video dari Lesti Kejuaraan dan Resti Bilar ketika live streaming Youtube persahabat ya Dan kita lihat banyak sekali kalimat caption nih dari orang-orang baik selalu persahabat ya Tentunya mendukung dari da'awasi kakak pilar Kita lihat di sini ada sebuah kalimat tuh yang bilang dia gak cantik, nanti aja bengong kalau udah lihat aslinya cantik, manis, imut, pokoknya the best. Masya Allah banget ya, banyak di luar sana yang bilang dia gak cantik, tetapi kalau udah lihat aslinya pasti mereka bengong. Dan, dan kita lihat juga kelima lain yang mereka, jalani dengan hati dan rasa nyamannya mereka, love, masya Allah banget yang selalu banyak. Dukungan dari orang-orang baik juga Dan kita lihat juga kalimat berikutnya Cinta sejati, cinta apa adanya Kalian nuntut ini itu Bahkan hujat ini itu percuma Tuh persahabat ya Disimak, dipahami Cinta sejati, cinta apa adanya Kalian nuntut ini itu Bahkan hujat sana sini percuma saja Karena lesion pilar Ini masa bodoh persahabat ya Luar biasa yuk Mudah-mudahan saja kita sebagai fans sejati Harus tetap kompak dan tetap solid semangat terus untuk mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Banyak juga tanggapan komentar di postingan tersebut salah satunya dari akun Ida Winduri Mengatakan walaupun jemari kita sampai sakit jelaskan ke pembenci tetap benci karena mereka Markona penyakit sifat iri hati yang penting doa kita buat mereka semoga dijauhi dari orang-orang iri dengki keluarga kecelesar selalu dalam lindungan Allah amin ya doa baik selalu kita inginkan mudah-mudahan diijabah dan kita irahkan Markona yang selalu nyinyir yang selalu menghujat bahwa idola kita tetap tujuan untuk mencapai kebahagiaan Berikutnya juga kita lihat ada sebuah unggahan spesial Sebelumnya dari Ayah Kejora Di akun Instagram pribadi miliknya Ayah mengunggah sebuah postingan foto Bersama Dedek Lesti dan Kak Siti kadei persahabat luar biasa Dan ada anaknya juga tuh sangat cantik banget ya Dan sebelumnya juga kita lihat Ada kelima Gamsen yang dituliskan oleh Ayah Kejora Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu dengan gelis at City underscore perk aslinya. Bagi pisang, sehat selalu ya, neng. Semoga semakin sukses, amin. dan dengan postingan tersebut ada balasan komentar yang diberikan oleh Kak Siti. Kak Siti mengatakan, Masya Allah ayah, ayah kejora Siti yang senang bisa ketemu ayah di Istanbul Pokoknya kalau Siti ke sana harus ketemu sama ibu ya, ya salam buat ibu dan keluarga WTW baksonya dimakan gak ya kemarin tuh, wow, Masya Allah banget ya Ternyata Kak Siti ini membekali leslar bakso, Masya Allah orang baik Alhamdulillah Lesti dan Bilar keluarga dan tim selalu bertemu dengan orang-orang hebat dan orang-orang baik seperti Kak Siti. Dan kita lihat juga di sini sebuah undang spesial momen yang tentunya kita dapatkan info juga persabatan ya ketika live semalam. Lesti dan Rizky Bilar ini tentunya menyampaikan klarifikasinya persahabat yang banyak di luar sana juga. Yang tentunya bertanya kenapa tidak Lesti tidak memakai cincin kikah para sahabat, ya di jari manisnya Tentu jawabannya dengan simpel aja persahabat ya, Karena cincinnya udah nggak muat lagi di tangannya tidak Lesti kejoran gitu. Tentunya kita dengar, kita tentunya simak, pahami baik-baik persahabat ya Tentunya jawaban dari idola kesayangan kita merasa banyak penasaran cincin kawin kamu man. Tuh persahabat ya dengan candaan luar biasa banget itulah kita Karena cincin kawinnya itu sudah tidak muat lagi di jari manisnya Dede Alasi Karena Dede Alasi gemukan persahabat ya Masya Allah Alhamdulillah Oh ya bahagia selalu untuk mereka Itu yang selalu menyinir yang selalu bertanya ini itu Sudah dijelaskan persahabat ya bahwa cincin kawin tidak dipakai itu tidak muat lagi di jari manisnya Dede Alasi 7 orang. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Selain berkomentar. komentar. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.